halo teman-teman kembali lagi bersama kakak wah banyak sekali teman-teman mainannya wih kotor sekali lihat wah lihat teman-teman wih kotor sekali teman-teman apa aja ya mari kita bersihkan bareng-bareng wah kita kumpulkan dulu ya teman-teman wih kita cari tempat buat kumpulin kita kumpulin di sini teman-teman wah ini apa teman-teman kecil sekali oh lihat Hih. ini apa lagi teman-teman wah kotor sekali teman-teman di -teman. kita masukkan semua kita masukkan ke keranjang sini teman-teman setelah itu nanti kita bersihkan bareng-bareng teman-teman, wow, ini wow, ini besar sekali teman-teman, ih lihat putus sekali, wow, ini juga teman-teman, ih apa ini teman-teman, wow ada anaknya teman-teman, ih keren, kita bersihkan nanti, Wih, ini apa lagi teman-teman, ih besar sekali Wow ini lagi ih Wow tinggal satu teman-teman wow. Ayo kita kumpulkan lalu kita bersihkan di air yang bersih Wah wow, lihat Wow banyak teman-teman buat bersihin mainan yang kotor. lihat teman-teman, kita bersihkan mainannya di ember yang kecil ini. wah, ayo kita bersihkan. ini dulu apa ya kira-kira? seperti hewan teman-teman. ih, ayo kita bersihkan. wah, lumurnya sekali teman-teman. wah. Ini namanya hewan sapi teman-teman. Hi, keren. Kita simpan di sini dulu. Kita lanjut lagi. Wah, ini yang besar teman-teman. Ini besar sekali. Ayo kita bersihkan. Wah, sama nggak mau teman-teman besar sekali. Wah, ini namanya hewan buaya teman-teman. Wow. Sekarang kita cari lagi. Mana ya? Wah, yang ini yang kecil. Wah, kita bersihkan. Wah, ini namanya kuda nil teman-teman keren kita lanjut lagi bersihin yang mana ya wah kita bersin yang ini teman-teman wih -teman. apa ya kira-kira lagi wah masih banyak teman-teman wah kira-kira ini apa ya kita cuci dulu wah ini namanya kuda teman-teman ih keren kita lanjut lagi wah masih banyak. Wow, ini namanya ikan lumba-lumba teman-teman wih keren wah kita lanjut lagi apa ya kira-kira ya wow ini ternyata mobil teman-teman wah kecil sekali warna kuning ih kita lanjut lagi, kira-kira nah, apa ya? ih, kucing teman-teman, wah masih kotor, wah, ini iya, ternyata hewan harimau teman-teman, ini keras sekali, kita lanjut lagi. Wow, apa ini? Lihat, ada anaknya teman-teman. Wih, kita cuci. Wow, ternyata bebek teman-teman. Wih, sama anaknya. Wah, wow, keren. Wee, kita lanjut lagi teman-teman wah tinggal sedikit ayo kita cuci apa ya kira-kira wah ternyata hewan jerapah teman-teman satu teman-teman wow, gede sekali teman-teman besar sekali apa ya kira-kira ini kita cuci wah wow, masih kotor teman-teman wah susah sekali Kedilannya kekecilan wah. nanti kita beresin lagi teman-teman ini, ini namanya topeng orang jahat teman-teman ini Teman-teman, mainannya banyak sekali, masih pada kotor. Wah, nanti kita bersihin lagi, teman-teman. Wih, wih, mainannya sudah bersih semua. Saatnya Kakak pamit. Jangan lupa di-subscribe ya, teman-teman. Dadah!